ni rahsia ni saya buka ni. Nak bagi Allah makbulkan doa tuan-tuan. Caranya ialah A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengu duh kematian itu sakit. Kalla idza balaghatit taraqiy wa qilaman raqqa dua ayat ketika melekul mut tak nyawa <tuh> wa ketika itu dia tahu dan dia yakin ini mati setiap orang bermula daripada saat ini yang belum pernah merasakan kematian Seandainya esok adalah hari kematian dia Waktu malakul maut tarik nyawa dia Pukul 7.35 pagi Saat yang ke-12 7.35 saat yang ke-12 Waktu malakul maut tarik nyawa dia tu Sama ada dengan perlahan ataupun rentapan maut Waktu tu dia tahu itulah kematian Sebab apa? Sebab dia berkait dengan poin nombor 3 yang saya sebut ni kerana mati sakit mati tidak pernah dirasakan oleh mana-mana makhluk ketika mana dia hidup taklah dia pernah rasa sakit melahirkan anak dia pernah rasa sakit kanser tahap 4 dia pernah rasa sakit migrain dia pernah rasa sakit bermacam-macam sakit tetapi tidak ada manusia yang pernah rasa kesakitan mati Sebab itu Allah sebut dalam ayat ini وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَقِ Dia tahu, dhanna di sini bermaksud ayqana Iaitu dia yakin أَنَّهُ الْفِرَقِ Inilah kematian sebab sakit Tiga Sakit Nama empat Tiada siapa yang tahu bila dia akan mati dan di mana dia akan mati Wa nafsun yang baca Quran radin lah tengok terjemahan ayat Mati tak ada siapa tahu Bolehkah saya cakap kedoh? sedap sikit saya lah sedap dalam kontrol dah dulu, dalam TV dari dulu dok kontrolan. Subhanallah, contoh yang dirahmati Allah sekalian tiada siapa yang tahu bila dia akan mati, di mana dia akan mati. Manusia kalau dia ingat dua benda ni sudah cukup untuk dia menjauhkan diri daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dua ni saja. Tidak ada manusia yang tahu bila dia akan mati, di mana dia akan mati Dan tidak ada manusia yang boleh membeli Hari dan tarikh kematian dia, sekaya apa pun dia, semasyur apa pun dia Boleh beli Kalau mati dia selepas dia mabuk Maka bermaksud begitulah kehidupan dia Kerana Allah akan mematikan seseorang Ini kaedah Allah akan mematikan seseorang Sesuai dengan bagaimana dia menjalani kehidupan dia Semua orang pernah dengar orang meninggal ketika sujud Sesungguhnya orang yang meninggal ketika sujud tu Dia tak boleh beri masa untuk dia mati ketika sujud Allah yang pilih untuk dia mati ketika dia sujud kepada Allah dia tak boleh berlakon Tonton tengok orang mati dalam keadaan sujud Dia tak boleh berlakon Dan dia tak boleh beli waktu kematian tu Kerana itu adalah pilihan dan ketetapan Allah Yang takda seorang manusia pun tahu <coughs> Ada orang mati Dalam keadaan sujud Saya tak mahu cerita lagi panjang Sujud Selepas berbuka puasa Malam Jumaat Bulan Ramadhan Setakat saya hidup, saya belum jumpa lagi yang boleh menandingi makcik ni Yang meninggal macam ni, ni makcik ni Makcik ni jiran saya Tak yang cerita tarik panjang, tak sempat ni Ni, ni duduk muqaddimah juga ni Dengan duduk kata masuk, dahulu ni sedang bermuqaddimah Tuan-tuan, seorang makcik Selepas berbuka puasa Malam Jumaat Ketika sujud Dalam bulan Ramadhan Syariah Dia ada empat anugerah besar Yang dia akan bawa menuju kepada Allah Di badan masyarakat Waktu saya kecil Saya jiran Rumah kampung ni dia kayu Saya akan tidur dalam keadaan saya mendengar Bacaan Quran makcik ni Tuk waktu Waktu terpanggil Tuk dan ketika saya bangun pagi juga Saya akan mendengar bacaan Quran daripada makcik Tidur dan bangun Mulia Maka Allah mengajar Nabi SAW mengajar kita Untuk mati dalam keadaan yang baik Allahumma khatim lana Bi husnil khatimah Tuan-tuan masih ada peluang masih ada peluang Kerana kita masih hidup Sekarang ni yang ada dalam surau Yang ada di luar surau ni semua masih hidup Doa Allahumma khatim lana bi husnil khatimah. Nak bagi Allah makabulkan doa tuan-tuan Caranya ialah Berdoa untuk diri kita Dan berdoa untuk muslimin dan muslimat Ni rahsia ni saya buka ni Robbighfirli walil muslimina wal muslimat ya allah ampunkanlah aku seluruh orang dan seluruh orang islam Allahumma bi husnil matikanlah aku ya allah dengan husnil khatimah dan seluruh umat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau boleh keluar daripada hati insyaallah kesemua doa itu kembali kepada orang yang mendoakan itu rahsia yang besar minta syurga untuk kita seluruh umat Nabi Muhammad minta husnul khatimah untuk kita seluruh umat Nabi Muhammad yang ni yang diajar oleh para ulama kami ketika belajar di bumi Anbiya Am dulu di Syam Syria